Pues di hutan ini, mbak Wes, tapi kok <tuk> Di hutan ini, guys. Mantap, iya, guys. Cuman iya, yang ini yang di itu penain jual pentola asli nih, guys dari Jawa. Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe, like and share. Halo Sobat RBS, kembali lagi di channel RBS Robinson Ya kita bisa saksikan guys, ini adalah salah satu jalan yang ada di Kalimantan Nah jalan ini biasanya menuju ke perkampungan Dan sangat jarang sekali dijumpai ada hilir mudik Atau kita berpapasan langsung dengan kendaraan Di tengah perjalanan tiba-tiba cuaca berubah guys Hujan turun dengan lebat dan kami harus melewati jalan yang di depannya terdapat aliran sungai yang cukup deras melewati derasnya sungai guys seperti ini dia oke selanjutnya ASEAN Cusikor ASEAN akan mencoba melewati Oke, Setelah hujan berhenti, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba kami berjumpa seorang pedagang pentol atau bakso guys Nah sangat unik sekali tentunya Di jalan yang sepi kami bisa menjumpai pedagang pentol ini guys gimana bang nih jualan di Kalimantan nah, bang? 10 ,000, 10 ,000. Oh, okay, pak. udah lama bang? lumayan wih ini Sebelum adalah salah satu penjual pentol guys asli dari orang Jawa tapi jualannya di Kalimantan ya jualan pak ya? Antara, ya pak. Pak. Lamongan asli mana pak? Lamongan wow Lamongan. Oh, deket dong dengan tempat saya pak oh iya pak kan? saya bucu negoro pak? Wow, salaman, yang yang jauh, pak. salaman dulu pak oh, iya, tetangga iya, kita iya. salaman ya. pak siapa namanya pak? pak suwito suwito wih pak suwito Alhamdulillah, Pak. Ya, diborong, Pak. Ya, laris-laris ya. ini, guys. Woi, ya. di hutan ini, Pak. Woi, tapi kok dia lagi. <laughs> di hutan ini, guys? Mantap, ya, guys! Mantap, pentol <laughs> asli nih guys! dari Jawa Timur. Wiss, jatuh <laughs> wangnya, ya. nih, langsung, guys! Timur. guys! Mantap, guys! Mantap, guys! Mantap, guys! Mantap, guys! Mantap, guys! Mantap, guys! Mantap, guys! lang sekali kita jumpa pedagang apa asli orang Jawa jualannya ya? di Kalimantan. 62. 62. kan? ini jadi ada yang masih kurang nih guys. Masih kurang ya. <laughs> <laughs> <gak> Gak, bah, saya paling habis berapa aja lagi nih. Ini kan baru satu. Ya, kan ya, lagi, Pak. Ambil lagi, Pak. Mantap mantap mantap. Mantap, mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap enak mas mentolnya oh, mas oh, mantap pak mantap enak ya rasanya mentolnya ya. orang jawa ah. ini ini pakai okay. saus apa nih pak ini saus kacang pedes kacang pedes oke okay. <coughs> sip sip sip sip, sip tinggal ngelak, tinggal di rantai oke okay, Pak, hey, kasih, kita pak. sampai jumpa okay. di lain okay. kesempatan ya nanti Insya Allah masuk channel oh, saya ya. Pak oke okay, okay, ya. Pak, siap dari Lamungan, bapaknya, tetangga saya dari Pujunggoro oke, okay, terima kasih Allah sudah menentukan rezeki setiap manusia Jadi guys, tidak perlu takut, tidak perlu gusar Dimanapun kita berada, dimanapun itu tempatnya Jika sudah rezeki, tidak akan tertukar